Hai, kembali lagi bersama channel Ghost Chris Cinema. Ya ha Oke okay guys, selamat datang di channel ini kembali. Lama sudah tidak ngupload dan tidak ada kegiatan apapun di channel ini ya. Aduh, tidak ada kerjaan apa-apa. Ya kesibukan kita hari ini adalah sangat-sangat sibuk yaitu menonton film. <laughs> Oke okay, kali ini saya akan share tutorial bagaimana caranya kita mengakses subscan. Pasti kalian semua pada tahu apa itu subscan. Subscan that is some um, important uh, shit. <laughs> Subscan itu adalah tempat download subtitle right? Subtitle yang bermanfaat ketika kita menonton film dan tidak tahu artinya gitu kan Oke kali ini saya akan share bagaimana tutorial tanpa banyak bacot <laughs> Gak seperti itu lagi Karena uh, di sebelum-sebelumnya video saya itu banyak bacot Ya itu kelebihan channel saya Yaitu banyak bacot Makanya anda harus menikmati enjoy Jangan langsung ke nya gitu di antara kalian pasti juga merasakan hal tersebut Caranya itu gampang sekali That easy man, right? Yang pertama kali yang anda lakukan adalah Tidak seperti itu lagi dong <laughs> Caranya pertama anda harus membuka Photoshop Enggak dong, enggak, ngentok Eh Selama kali yang anda lakukan adalah Buka Google Chrome Nah Jika anda mengakses subscan Pasti tidak bisa diakses linknya Coba lihat Subscan.com Nah, ini Subscribe.com tidak bisa dibuka, hasilnya nihil. Di nihil, nihil itu apa ya? Nggak <laughs> bisa, nggak bisa. Caranya cukup gampang. Kalian harus menghidupkan brosek, kok menghidupkan, mengonkan brosek ini. First step, brosek. Gimana caranya supaya mendapatkan brosek? Pertama, Anda harus cari di X X X extension ya, extension chrome extension chrome ah ini apa namanya ini ya chrome web store chrome google nah cari di sini brosec seperti ini gambarnya gini brosec oke okay. white brosec mana dia ekstensi lainnya nah ini brosec vpn for chrome kalian bisa download ini tinggal diklik nah. nah saya akan sudah download yaitu hapus dari Chrome enggak oke anda tambahkan di Chrome nanti otomatis di, di apa namanya diinstal sama Google Chrome dan setelah itu anda hidupkan salah nih dan setelah itu anda harus hidupkan browsernya otomatis ada di sini kok nah ini hidupkan dulu ini ini ibarat uh, VPN anda bisa menggunakan VPN apa aja gitu tapi saya rekomendasi untuk menggunakan Project nah ini banyak banyak sekali nih oke kita contoh pakai United status karena saya kecil di US jadi kita harus menghormati US <laughs> percaya kan saya kecil di US <laughs> ini udah hidup ya VPN nya ya lihat nah ini udah hidup kalian ketik subscan nah bisa ini ada semua ini tuh borat, unique, after We it. ini banyak. Nah, kita contoh satu ya. Dan jika Anda menginstal uh, apa namanya? Internet download manager, pasti tidak akan bisa di-download. Saya juga gak ngerti kenapa subscan seperti ini kan. Caranya gampang. Anda nah contoh apa? Um, ini. Broad subsequent movie film. Apa ini? Film apa mapan atau saya kan? Ya, pokoknya tau ini tentang sekasakatan gitu ini klik um, nih contohnya ini saya masih install idm Integrate module di google chrome oke okay. download ah ini angkanya tidak keluar anda start lama lama menunggu satu jam pun belum tentu bisa terbuka caranya gampang sekali tinggal diklik extension yang ada di sini atau jika nggak ada extension seperti ini anda bisa cari di sini more tools, extension oke okay, more tools, extension more tools extension <laughs> kenapa di repeat terus blok <laughs> oke okay, ini kalian saya kan udah ada di sini nih nah kalian jika nggak ada klik di sini more tools, extension nah kalian cari idm Interjet module jangan di remove ini uncheck aja ini Uncheck, nah, oke. Okay? Setelah di-uncheck, kalian bisa langsung download subtitle di sub-scan, apa sub-scan, subs, subs, subs, subs, saja ya download subs, subs, saya subs, nah langsung terbuka itu This is very simple, guys. So, oh my god, tapi setelah Anda mendownload, umpamanya, download film banyak gitu kan? Dan setelah itu, jangan lupa kembalikan settingannya. Nah, seperti ini, IDM, siapa tahu Anda download film banyak gitu, membutuhkan IDM supaya kencang, kalian ngecek lagi gitu kan? Dan ini juga di-off kan, supaya ya seperti normally lah gitu. Oke, okay. jadi itu aja gampang sekali gimana suaranya. Membuka link subscan again For your very very difficult level Laleale... Ngomong apa gua? <laughs> oke okay, terima kasih itulah tadi sedikit cara bagaimana Mengakses subscan secara gampang tanpa ribet dan tanpa banyak uang yang keluar Atau tanpa streaming film yang langsung isi subtitle nya oke okay? Terima kasih saya Agus Chris, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you very much to watching this movie. And have a great day, have, a, health, have a healthy day, and goodbye.